Kita awali dengan kebahagiaan yang kita dapatkan dari pasangan Lesti dan Bilar Rivasabed ya saat di vlog Lesar Entertainment. Masya Allah banyak kebahagiaan selalu kita dapatkan. Perhatikan, Rizky Bilar selalu membuat kita kagum ya dengan perhatian, dengan kasih sayang terhadap istri tercintanya. Papa nggak mau melihat Bunda Lesti capek saat baby Aldi gendong tertidur. Rizky Bilar bertanya di ya kepada Bunda Lesti. Sini capek enggak? Katanya itu masya Allah banget ya. Perhatian yang sangat membuat kita semakin kagum dengan sosok Rizky Bilar. Masya Allah mudah-mudahan kebahagiaan selalu tentunya menghampiri mereka, rumah tangga langgeng, dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sahabat doteng underscore Leslar kita simak juga di sebuah kalimat caption yang sangat luar biasa. Assalamualaikum, bismillah ya Allah, dengan kuasamu, kehendak dan kekuatanmu. Jadikanlah yang sulit menjadi mudah, dan jadikanlah yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Karuniakanlah kami rezeki yang berlimpah dan berkah. Lancarkanlah pekerjaan kami, serta kabulkanlah segala hajat dan keinginan kami. Amin ya Allah. Insya Allah banget ya, ini doa yang sangat luar biasa Kita aminkan mudah-mudahan semuanya Selalu mendapatkan kebahagiaan, dimurahkan rezekinya, diberikan keberkahan dan kebahagiaan selalu untuk kita semua, amin Kemudian persahabat disimak juga di info me Ami Awards ya. Ini langsung dari akun Instagram Ami Awards Info kemarin tiga hari lagi, pendaftaran Ami segera ditutup Daftarkan langsung bersahabatnya ke entry.ami atau word.com untuk pendaftaran Lagu yang dirilis komersial periode 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022 Disemang juga di kalimat caption info yang dituliskan Mumpung masih ada waktu tiga hari lagi Masih ditunggu khusus buat para label dan musisi yang belum mendaftarkan karyanya ke AMI tahun ini Registrasi di entry.ami atau word.com sampai tanggal 9 Juli 2022 itu enforce me bersahabat ya dari AMI Awards, mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora selalu bisa membuat kita bangga dengan mendapatkan piala penghargaan kembali di ajang anugerah musik Indonesia 2022 kemudian bersahabat kita simak juga ya info dari Lesal Indonesia 2020 ini mengenai lagu Lentera dan Takdir Cinta Alhamdulillah Lentera official musik video itu sudah tembus di angka 11 juta kali ditonton untuk takdir cinta, official musik video juga sudah tembus di angka 14 juta kali ditonton Alhamdulillah juga persahabat ya, selalu membuat kita semakin bangga dengan dukungan memang luar biasa banget dari orang-orang baik kita lihat juga sedikit info yang kita dapatkan, persahabat ya perhatikan dihimbau kepada warga desa Konoha, streaming youtube diutamakan nonton video klip yang pertama takdir cinta, yang kedua lentera, viewersnya sangat sedikit dikarenakan hanya dua model video ini yang masuk kategori AMI Yaitu karena yang masuk hanya model video clip yang up dari tanggal 1 Juni 2021 Yuk persahabat ya, kita tentunya harus selalu sopon, selalu mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Kemudian persahabat kita simpan juga di info dari Indosiar Mengenai pertandingan klub kesayangannya Lesti dan Rizky Bilar Antara MU melawan Liverpool yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar Main di Thailand persahabat ya Hari Selasa tanggal 12 Juli Live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Ini tim kesayangannya idola kesayangan kita Pas banget ya di tanggal 12 Juli Pas ulang tahunnya Papa Rizky Billar ini keluar biasa nih Ini kejutan juga karena Leslar akan menyaksikan secara langsung di stadion yang berada di negara Thailand Yuk sama-sama kita doakan mudah-mudahan mereka selalu sehat Dan mudah-mudahan Liverpool menang ya untuk kado ulang tahunnya Papa Billar mudah-mudahan kebahagiaan selalu kita dapatkan amin selanjutnya ya persahabat bang min akan menginfokan polling online sementara couple media of the years di 2022 kembali persahabat ya pasangan Leslar Lesti dan Rizky Bilar berada di posisi kedua nih di bawah pasangan Fuji dan Torik saling menyalip persahabat ya pokoknya kita support votingnya aja cuma beda tipis yuk sama-sama kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita untuk mendukung yang terbaik Buat Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya persahabat bangin juga akan mengingatkan bahwa Malam hari ini bakal ada kejutan Di Murangkali Persahabat ya Papa Bilar akan menceritakan Masa kecilnya nih Ini secara detail nih persahabat ya Hanya di Murangkali malam hari ini Pukul 19.00 Waktu indonesia barat di YouTube nya Kang Arman ya Jangan sampai terlewatkan Ini kejutan banget untuk warga Konohani. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia, kabar terbaru, kabar baik, dan tentunya kabar gembira yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar. Masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini? Jangan kemana-mana terus ikuti channel TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik terbaru seputar Leslar tentunya.